Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di medali perak dan medali perunggu pada atlet olahraga Madrasah Negeri 70 Sungai Selatan yang telah berprestasi pada gelaran pekan olahraga provinsi perprov 11 Kalimantan Selatan, ketika di akhir kegiatan apel kesadaran setokcamatan Kalumpang di halaman kantor kecamatan Kelumpang Kamis 17 November 2022 pagi. Penganungan medali tersebut dilakukan di depan seluruh peserta apel kesadaran yang dihadiri oleh semua kepala desa dan para perangkatnya, semua tenaga kesehatan puskesmas Kalumpang, semua kepala instansi pemerintahan di lingkungan dan kecamatan dan perwakilan tenaga pendidik sekcamatan Kalumpang dengan tujuan memberikan motivasi kepada warga masyarakat kelumpang terlebih khusus para siswa angka SN70 Sungai Selatan untuk terus mengasah kemampuan dan keterampilan masing-masing agar juga bisa berprestasi di waktu dan kesempatan mendatang. Atlet Harpido NPSN 7 Hulu Sungai Selatan yang telah mengharumkan warga Kalumpang pada gelaran Proklamasi -pro 11 Kalimantan Selatan yang berlangsung minggu lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut yaitu Haji Sari Aliante atau al 9 C berhasil pada Piong Putra Indonesia Konsol. Oleh arah Mikro 9 C menyabet medali perunggu pada Dayung Senitarung Tarung Kelas 9 b menggondol medali perunggu pada Hiyung Putra. Haji Sari, aliansi alumni kelas 9C dan Aulia Rahmi kelas 9C menyabet medali perunggu pada hasil Solat sebagian berpasangan. Dalam sambutannya sangat kau-kau lagi di Nur SS yang baru saja menjabat kini mengucapkan selamat dan terima kasih atas prestasi yang dicapai atlet hak MTsN 70, Hulu Sungai Selatan dan mengharapkan di kesempatan lain terpacu untuk mencapai prestasi terbaik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala dan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk mengalungkan medalinya dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan penyargaan sebesar-besarnya kepada Bapak anak dan juga memberikan untuk beranggir kepada Bapak Kepala Sekolah sampai itu, ia juga mengucapkan apresiasi kepada semua aparatur sipil negara yang ada di wilayah kerja Kecamatan Kelumpang yang telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan apel kesadaran. Kemudian, ia juga menginformasikan bahwa pemerintah daerah sekarang mempersiapkan kegiatan tahun, yaitu kegiatan harjali Kabupaten Gulus Sungai Selatan yang 72 yang akan digelar pada puncaknya tanggal 3 Desember 2022 akan datang menanggap pihak pengaluman medali Kepala Madrasa MPSM 70 Selatan Jaburi SAG PDI, menauturkan sangat merasa terhormat dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pihak kecamatan tampang atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan Kamat mengatakan kami mewakili dari pihak MPSM Hulu Sungai Selatan pada hari ini sangat merasa terhormat sebagai warga Kalumpang yang berkesempatan berbagi kebahagiaan atas prestasi anak didik kami pada ajang Portrop 11 Kalimantan Selatan yang digelar oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh pihak pemerintahan Kecamatan Kalumpang. Semoga hubungan mitra kerja ini tetap terus terjalin dan lebih solid.